Hi everyone, ketemu lagi sama JJ di channel MAH WATCH tentunya dan kali ini JJ akan merekomendasiin kalian apa sih itu dress watch Dress watch seringkali disebut sebagai jam tangan yang paling elegan Dirancang simple dan minimalis, dress watch digunakan untuk sebagai acara yang formal Lantas, apa itu dress watch? Dress watch adalah jam tangan yang didesain untuk dipergunakan dengan lengan panjang, jas, kemeja, atau pakaian formal lainnya. Jam tangan jenis ini tidak dirancang untuk dipakai dengan jeans atau kaos maupun dipergunakan saat gym. Dress watch hanya dipungsikan sebagai penunjuk waktu, sehingga tidak memerlukan komplikasi. Yang penting, dress watch harus elegan, simple, dan menawan. Menilik sejarahnya, jam tangan dulu hanya dipakai oleh perempuan sebelum awal abad ke-20. Saat itu, jam tangan hanya difungsikan sebagai perhiasan dan fashion statement. Laki-laki masih menggunakan pocket watch. Seiring berjalannya waktu, para anggota militer mengikat pocket watch mereka dengan strap yang khusus. Dari sinilah, jam tangan mulai digunakan laki-laki. Setelah itu, berkembang pula dress watch yang ditandai dengan tirisnya KTA Tank pada 19.17. Jam itu punya kes kotak dan desain klasik yang menawan. Lalu apa saja yang menjadi karakter dress watch? Berikut diantaranya. Pertama, desain yang tipis. Berkebalikan dengan jam untuk olahraga, dress umumnya memiliki desain yang tipis. Tujuannya adalah agar cocok dipakai, di bawah manset kemeja atau pakaian formal lain. Yang kedua, ukuran case kecil. Sebagian besar case dress watch berkisar 34-40 mm. Alasannya, kalau lebih dari 40 mm, jam akan terlalu menarik perhatian. Padahal, dress watch seharusnya simple dan minimalis. Ketiga, menggunakan leather strap. Dulu Dress watch umumnya dilengkapi leather strap berkualitas tinggi. Ada yang berseksur, ada pula yang mulus. Namun kini banyak juga dress watch dengan bracelet stainless steel yang tipis. Kalau kamu ingin memiliki koleksi dress watch kunjungi saja situs atau aplikasi jamtangan.com. Oke, saya save everyone. Review jam tangan di rumah aja. Tetap sama mah watch dan jangan lupa. Like, comment, share and subscribe the channel Mahwaj. Thank you.